Sebaliknya waspadai jika harga minyak bergerak bullish dan bertahan di atas area 110.60 karena ada potensi harga minyak berbalik bergerak bullish ke sekitar area 115.29. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101.